Ok guys, Assalamualaikum um, Aku Daniel So, aku ada special guest kat sini Dah berapa lama dah aku tak buat video Melayu, dah? Melayu tukang gerakang <laughs> <laughs> Ok, guys, okay, okay. start, okay, start. ok guys, Assalamualaikum Aku Daniel, so aku ada dua special guest kat sini um, oh, aku, dah, aku dah lama tak buat video Dah berapa Dah, dah berapa. Seminggu, 2 minggu lebih kurang Sebab Tak ada sebab Sibuk sikit lah. So, hari ni aku nak buat satu challenge dekat dua ekor ni. Eh. aku nak dia orang teka lagu bahasa apa. So, kita start dengan lagu yang simple-simple dulu ya. Aku akan pilih 10 lagu ya. Bab. Ba Kakak mahu ma ma pilih dulu. Ah, mah ajau macam-macam. Dah ya, sama-sama. Ni add saw iklan. Oh, iklan. Bukaan basuh PCC ni, Buka ya nanti tak nampak bentuk mulut-bulut sekarang ha, Bahasa ke nama lagu? Bahasa Bahasa layu? Tahu mesti ada yang berlayu Dia orang tak ada tahu Dengan dulu Tak apa sikit lah Layu ni lah Cepat, cepat, cepat Aku bagi 10 second Singapura? Jangan Lapan Singapura Tujuh Enam Weh, Bahasa Melayu lagu ni Bahasa Melayu? Empat Tiga Bahasa Melayu Dua Satu Apa ni? Lambat Apa? Indonesia eh? Ni lagu, Indun Aku dah cakap lagi ni, kau tak nak dengar Dia langsung pakai aku Oh ya. Lah, <tuk> <tuk> <tuk> eh, okay, kosong-kosong So, kita ada lagi sembilan lagu, aku buka ya Tak ada jawapan semua Hmm... Ni akan lupa <coughs> Kenapa jago <lagu> dia kan? Mia, mia Bodoh Kekrik Wasau, wasau Kau diam lah? Eh, guru Spanyol Ya yeah. Aku <coughs> tak tahu Ya, <laughs> tangkit-tangkit. Spanyol lah, ya yeah, Spanyol lah. Spanyol. Tapi teker-teker. Tangkit-tangkit. Aku Satu Weh, tak boleh. Eh, Tolong selalu buka dulu. Ini kena copyright, copyright. Aduh. Hmm. Ketlik. Okay, Terima kasih kerana menonton! Layu 2,0 Umur dia nak sebut aku Ok, aku bagi Suka siapa yang nanya pula? Aina Jo! Andir berlandir! Ha okay, ha ha aku bagi Hina Dulu dia pelawat, dia uh, YouTuber Yes, No Limit Tontonlah kau Layu! Oh layu. Pelawat, YouTuber sini dah <laughs> oh lobang rezeki ha apa ni aduh apa ni apa ni, apa, ini, apa? apa ni <laughs> break in your area ya allah Satu! batu satu Asli. Lagu itu! Kakak aku. Hello. Iklan, ha? Bye-bye. Lagu itu lagu kan? Continue. Okey, tadi tu iklan. <laughs> iklan. Eh, eh, iklan. Kita, kita. Hahaha. satu, alat kecil tak Alat bagi saat. Okay, jaw, ini. Aku, aku bagi dua proses kena satu, tiga. Apa lagunya? Aku skip dulu aku skip. Satu, dua, Korea, Korea. tiga. Korea, harus. Let's sing. Let's sing ni Ingat, poin masing-masing. Berapa dah? Dua. Aku dah dua. Sakir dua. <laughs> Mutung gue. Aku semua nak tahu. <laughs> aku ludok siapa yang buang dulu. <laughs> Cukup time. Aku tak nak comeback. Jom, jom, jom. Macam-macam. Awalah. Skip, skip, skip. Hei, lagu dah. Lagu rancang. Lagu Dandun Indonesia. DTS. Pukul. <laughs> <laughs> Tol, Tiga. Tiga dua. Indonesia. Hei, nak Yakin lah. Iyalah. lah. Aku tengok rentak lagu ni pun tahu lah. Indonesia banyak buat danul. Haa, iyalah. Haa, tahu Tiga dua ya. Tiga dua. Siapa ada wang? Dia apakah? Taga apa? Lagu Jepang. Korea bestiapoko. Indonesia. Aku tak tahu lagu apa. Das. <laughs> apa dia buat guys? Bagi lah lagu yang trend sekarang macam. Itu. Oh, trend sekarang ni kita tahu lah. Ah. ah. Eh. Oh, tinnya tinnya. Belum sempat buka. Hello. Tuh ni kering. Betul ke tak? Betul tu. Cina? Tak, tak, tak, tak kira, tak kira, tak kira. Tak kira, tak kira. Eh, Indonesia. India! Kenapa dah? <laughs> <laughs> Dia enek, enek. Dia kata hirama macam tu sikit kan? Ya. Uh -huh. um. Bagi okay, chan. Ini bagi bukan chan. berasa tau. Ini logat. Don't worry. Berasa, berasa. Kedong Kedong Tunggu semua mata. Aku boleh menghormati dengan jeng aku Ado seko, anak tupah Kelantan! Jawa, Ini kan variannya ni, yang ini buat dura kimchi ke? Ya Ado seko, anak tupah Kelantan Aaaaam Hidup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 aku dah boleh dengar entah lagu di mana. Arab bu Arab bu. Udah oh, satu dua tiga. <tuk> Pasti Emporius. Tak. Ah, uh, apa lupa lagi lu? Aku tanya lagu lagu bahasa bu satu. Tak kau di tak cakap benda. Dah aku cakap dalam tajuk ni kita teka lagu. Tadi ada logat tau. Itu logat. Ada logat satu. Ayah ya, cepatlah. Enam. Six three. Six three. Sixth three. <laughs> <laughs> oh Daging mula lah. Apa so? Thailand. Eh? Siapa mana? Mana lagi nyanyi? Thailand. Barang syawo ni kan? Bukan ni? Baik jauh ni Kena susah dah tu hmm. Sekejap, aku pergi tengok ni kot ketak ni Cina, Taiwan? <laughs> Taiwan ni Tak lah Taiwan? Kalau um, Akhir okay, aku bagi masa 22nd Susah sikit, aku bagi masa 20 second kalau dulu tak dapat, tak dapat teka, tolak satu poin. Hmm. Jauh betul zaman. Jauh woi ni weh. Singapura. Singapura. Ah, stop. Oi, sampai ni berulang. Kate, katte. Ipoh, Ipoh. 17, 17. Bukan logat gila 19, bahasa. Terima kasih. Tahu lagu bahasa apa? Su... Su... -ba. Sumetra. Sumazau. Sumazaw. Dekat Malaysia ada juga kan orang Sabahan. Sumazau. Oh, jangan okay. bagi lagi banyak okay. sama ni. Lapa-lapa? Ketolak. Ketolak. Lima, dua. lima je. Lima, lima, dua. Dua. Oh, lima, dua. <laughs> Asyik kau. Grow up. Grow up blow blow ah Haa Lekomisil Awal lah Awal awal Thailand <laughs> Thailand <laughs> Thailand Mereka <laughs> kan ada, ada irama dia orang Macam Indo Indonesia Kita kurang sikit dia banyak kat Malaysia Kalau Thailand jadi ada irama dia yes. Kalau India pun dia ada irama dia Chinese pun dia ada Thailand. Hmm. Thailand. Hmm. Thailand, Thailand, Thailand, <laughs> Thailand, Thailand. <laughs> <laughs> aku bagi lagi tiga, six. lagi tiga, lagi tiga lagu. Kau berapa? Enam, six. Six. six, dua, dua, tu. So aku bagi lagi empat. Eh, aku bagi lagi lima lagu. Kalau Amah dapat potong, hebatlah. Apa? Ha? Bagi lagu untuk peliklah. Tak nak dengar itu baru namanya challenge challenge Hidup janda Hidup janda Satu sampai Ready lah. Satu. Jangan! Bahasa apa? Ini main bahasa ke? Bahasa, bahasa, bahasa. Duduk sini sikit takut tak nampak muka kau. Nanti kumat pula tak dalam frame. <tuk> Satu, dua, tiga. Dadut! <tuk> Menang-menang! <tuk> <tuk> Kenapa kau pakai selcom kat sini laju tau mah? Ke tenek dah habis? <tuk> Hah? Tak tahulah. Tengok Maxis ni. <tuk> Seven, two. Okay. Seven, two eh. Bukan double 7 Abang Ammar Koyak eh. Babar lah. Bagi gila Chan. Bagi aku dapat jadi dapat Empat lawan 4 lah. Okey okey okay. okay, ni aku buka satu lagu kau jangan teka kita bagi amat teka Dah masa 20 second now. Sekarang Rosham dah jadi king of teka lagu. Teka lagu. Boleh sikit Boleh sikit Boleh sikit Boleh sikit Boleh sikit Boleh sikit Boleh sikit Ini dua-dua teka ya hmm. Satu Dua Tiga Sebab Zaini bahasa Melayu <laughs> <laughs> Tak suara dia Kau tengok suara dia Memanglah. lah Cuti-cuti Aku Apa ni mah? Egg Si. Tak tahu lah, aku mana Al. apa ini? Tak masuk ke lagu Ok, teka ya Ini bunyi ke? Satu, dua, tiga Orang Arab ni? Ya? Surah Teka dulu, teka dulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Sebab so, kita dah buktikan dia seorang yang tak dengar ayat-ayat suci. Ha, lawa. Kan. Mana nyaman ni suara peninga-peninga ayat-ayat suci Al-Quran. Dia tak dia tak dengar lagu bukan bermakna dia bawah tempurung tau. So inilah last music apa aku buka ya. terus mimbuh Sujud ampun bahasa Melayu Siapa nyanyi Dina Den Lakim soundedik Dapat Redis kita dah tahu dah geng siapa yang menang guys okay, ke so sebab kita dah ada menang kat sini aku tak bagi apa untuk video ni tapi aku rasa tak rasa apa-apa Okey guys aku ada keluarkan lagu baru ah uh, Sujud Ampun so jangan lupa Um, okay. Dengar dekat YouTube Aku akan upload dekat SoundCloud lepas ni Jangan lupa dengar So guys jangan lupa subscribe, like, komen dan share Kita nak buat giveaway. Tak malu tak apa, janji kaya kan? <laughs> Tak kaya tak apa, janji, janji kayu. Kaya. So, tak kaya Tak kaya <laughs> tak apa, <laughs> janji Oh, Biar tak handsome Janji kaya yeah. So kita nak buat give away Main saham <laughs> Main saham <laughs> Main saham, <laughs> main, saham. <laughs> Ui, main mesin ni besar kita end the video